Anehnya manusia ini pagi pagi pulang, petang, peras keringat, banting tulang, tunggang langgang, lintang, pukang Mencari makan Bapak kemana? Cari makan Ibu kemana? Cari makan Begitu makanan sudah ada, tak bisa makan kepiting ada, udang ada, kambing ada Bapak tak makan kambing? Kolesterol Tak makan kepiting? Bukunang-kunang Tak minum teh manis Diabetes meletus Ibu masih bisa minum teh manis Teruskan Bapak masih bisa makan udang Bantai Bapak ibu masih bisa makan durian Buang Kulitnya jangan dikunyah Kulu makanlah Wasrabu Minumlah wa la